di youtube channel kita, kita bakal mainin game horror kampung judulnya Bisa Bikinan orang Singapura itu dia Singapura, Singapura muslim yang lupa jadi ini ada unsur Indonesia, Indonesia nya sih kayaknya satannya ada tujuh tipe satan <laughs> ya udah yuk tadi ada sepuluh orang cuy masuk-masuk cuy mana oke okay. hah <coughs> oh nggak bisa Enter, udah, enter, oh, udah. udah, udah, udah, itu siapa tinggi banget? Anjir, what udah. the fuck? Itu udah, <laughs> <Babayaga. laughs> <Babayaga. laughs> udah, <laughs> banget anjir? udah, Babayaga Babayaga udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, sampai... udah, udah, udah, udah, udah, udah, sih, lucu, sih. Ini nah, kita ngapain sih? Kita jadi... oh menjeh suaranya sih ini? Oh, tuh. Tuh, oh. tuh Tuh tuh disclaimer dulu Tuh, play at you tuh oh. Click to play lah ya aja ini. Tuh, guide tuh <coughs> You have 5 lives Jin says after you when you look at them itu kayak tapi lulu, kan? per tiga Anjir orang buru-buru amat. Orang buru-buru amat. Yuk, jangan tinggalnya jangan ketinggalan, guys. Mana sih? Atau oh. aku juga mana? Sini enggak sih? Ito, guys, aku tanam waktu, guys. Sumpah, guys. Kagak <laughs> serem sumpah deh. Salam. Ya, kagak bisa sampai itu orang jin ngejarannya sih. Tah, I love you di sensor. Ini kayak pas mau gitu kita. Tuh dengar deh bahasa Arab. Tuh, enggak dengar. Ini dia speedrun banget nih. Yuk kita ikutin aja lah, udah guys. Tuh yang hijau-hijau kita pasang satu tuh dari sensori kita. Hmm. Pasangan router, nih apasang apa? -apa? Buse, gua mau pasangannya dorong-dorong, anjir Heran tinggal pencet-pencet doang, Fem Memang Tapi Waktu itu, pas udah kelar game-nya gua kabur Harusnya bisa lanjutin investigasi, cuma gua pilih kabur, anjir, serem cek liat belakang deh Gapah Kok ga muncul sih? Tahan.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 kamarnya maksudnya tuh kancap-kancap ya di sini. Oke, sama teman imajinerku ya. Dari kecil aku suka main bareng dia. Dan <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> jangan, jangan jangan di-report aja, jangan di-report. Iya, suara apa tuh, suara apa tuh? Mampus tuh kan, karena kan ngomongin dia kan. Oh karma emang dia siapa, Fan? Teman masa kecil. Oh, oh. imaginary B2 friend pengen gua aminin loh apa naikin asan sebuah traffic ganteng hotline cek besar dulu dong ini mana sih gua ngikut-ngikut aja Nah, Sudah kemarin, sih. Ini, hai, hai, Where hai, hai, mau mandi dulu hai, What? Hah? hai, bisa, hai, hai, hai, hai, hai, hai, coy hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Gue pernah nyoba hai, hai, Nih, lu bayangin nih, orang kalau berak di sini, ambil airnya di sini, Cok. Nah, mana? Tidak mau cembok, jangan dulu, anjing. Bukan oh. <laughs> <laughs> tangannya panjang kayak tadi, Baba Yaga. Oh iya, sebabnya gila, cowok. Matanya cuma berenam. Amput, mantep gak tuh, anjir. Mau berak, susah banget, anjir. Iya atau enggak, sesuai lagu lah. Logo. Kenapa sih ada lagu begitu? Kesel banget gua. Harus <tuh> <tuh> Harus balet, sying gitu. Kok belum muncul pocongnya sih? Eh, nah, lo pindah kemana sih? Babi ditutup ya Where to? <tuh> I'm new How to see objective Kan ada di kiri bawah kan. Ini lari pakai shift kan? Iya. Kok ada suara Ayo, hu -huh. Yes. Hu huh nya berarti udah lari. Agak patah-patah ya? Patah-patah enggak sih? Enggak sih. Dia udah takut belum? Udah nggak kayak kesini gua nggak tahu lah. Bareng ngikutin gua lagi nice try C iiii serem ah takut gue hitam kaget kaget tuh tadi soal kapan aja eh iya jadi e tuh what the fuck Oh <tuh> ini mau Marco Polo Aduh Marco Polo nih <tuh> Terus kemana sih? E, kayaknya nih Kita ke ke ini gak sih? kuat-kuat kenapa nih? nge -like. oh. Nah ini baru bener Nah kan bego emang ya, bego emang ya, Bego emang ya, udah malam. Gimana calem biotnya? Oke okay, kita line dulu volumenya dulu guys Bahaya guys Wah, <gobadan t holistic> kenalnya lagi kenapa? Padahal <tuss> kan ini, ini lagu buat nangkal setan tapi kan? iya, <s> lihat nih, cewek sini sini cewek sini, lihat nih, cewek lihat nih, cewek lihat nih, cewek lihat nih, cewek lihat nih, cewek nih, lihat Kalian orang mana? Oh. oh Mukanya dong. Nice. Hei satu pocong-pocong-pocong. Lampus ngebangangi pocongnya ditutup lagi emang pinter pinter pinter pinter pinter kan tuh pinter pinter banget babi di divideoin lagi sama <tuk> orang, orang udah oh, kayak jadi hari ini kita melakukan <tuk> <tuk> share ke grup wa <tuk> kenapa kan guling Aduh Mau coba ngga, Pengen ya, eh, Bang? Mau! Gak serem, sih Lain sih. sekali, silahkan Bodoh amat Bagi lo kan bagi gue teriak, lagi gila aja <laughs> Gue udah peringatin, tapi gue lah. Ada, -ada, ada nyawanya soalnya, kalau misalnya mati, kalau mana? Ih. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, ada melayak, cuy, ada melayak, cuy Kok lucu, sih, tangannya? I know, right? I know, right? <laughs> tapi nggak lucu kalau dia kesini, seringnya Gak lucu kalau dia ngejaran, juru Jadi lo teh di dalam rumah biar safe gitu atau gimana? Apa? Jadi lo di dalam rumah teh safe gitu? Gak tau gue juga. Gak pernah tamatan ini. Gak. Gue sholatin lu cek. Tuh Rukiah tuh. Siapa yang di Rukiah? Gak tau itu reciting ayatul tuh Gua Gue cuma tiga beliman sih entar lagi semua pada lari. saya ketebet lagi. GG. Ih, ih gua pocong dalam situ aja goblok. Goblok anjing. Kaget gua. Kok bisa masuk kamar situ sih? Kamar mandi. Iya. Gua bisa masuk situ anjir situ. Kaget gua anjing. Yuk, salat dulu satu-satu. Bersyukurilah, ilah, ilah, ilah. Ah. Hei, jangan dong. Biar kayak Live yang jadi imamnya. Kayak Live. Hahaha. <laughs> kaya live lagi. <laughs> Dan memutuskan untuk bertapa, tetapi tidak bicara di hadir. Sumpah biku itu. bukan para injek injek pakai sepatu lagi? Hahaha. <laughs> Kiblatnya emak emak benar ke depan fin. Habis objek ini, kemarin gue gua, gua home. Habis itu dapet achievement ke warna atau apa gitu. Gue lupa, ini <coughs> di sini kemana nih? What's Gak left kupa. to be investigated. Typo lagi, udahlah. Lah, nah, dia masih di sini, anjir. Habis disolatin. Mau kamera nggak sih ini? Bodoh amat nggak mau lihat gua. Dia nggak pun kan? Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Tutup tutup tutup tutup. <laughs> panik kampus panik, panik panik Buka aja lah biar mateng. <laughs> Trading lagi. Wadah, wadah, wadah, wadah, wadah mati? GG Anjir, matanya melototnya gitu banget sih, belum bisa lihat sendiri Mati semua Iyalah. Matanya melototnya gitu banget, ngeselin anjir Memang copot gitu Nyamanya setiga cuy Ini kita kemana sih ke kanan lagi? Aku nah, enggak tahu nih F3 apa F3 sih? Ih, kok apa makin tinggi? Susr, <SILENCIO> susr siapa anjir? Entar deh. Seluruh orang ya kah? Karakter kita? Iya. Enggak eh. tahu. Hey. Guys. Mau bikin ulang nggak? Kita bilang ke sisis kaulan follow me. Terus kita Eh, bilang ke sisi kaulan follow me, kita bawa ke tengah-tengah, habis itu kita dc semua. lebih le. jahat banget anjir super banget <laughs> ntar gua ketik dulu follow kailiff and his pro lah lah lah lah lah, lah. eeh, hey, kok masih kok kok kok kok Iy. Iya dong masih. Iya dia masuk. Let's go Velas. Mana sih keskawalan? Yuk, nih saya sudah sih guys. gua siap bantu ntar. <laughs> ikutin nggak? Diikuti nggak? Hari ini ikut? Oh ikut ikut ikut. ikut, ikut. kita bawa ke tengah dulu ke bawah tengah jangan ke mobil kira-kira apa ya aku pernah oh nggak ada kosong ke kanan dulu ke kanan dulu nih cep dece guys satu bentar bentar dia mau kurang jauh kurang jauh maju kan lagi nah udah satu dua tiga aji berani cenderung gelo gelo paracetamol <laughs> aduh, aduh Terus nih ini, sorry ya <laughs> Tapi harusnya lo juga ngerti bahasa kita kok <laughs> Aduh, gak kuat <laughs> Gue recinya tadi terakhir, kayak sedih banget nih sendirian gitu di pinggir orang oh, di ujung lagi anjir dia tinggalin sendiri, dia udah mati berapa kali saya tahu anjir aduh aduh aduh humor ya udah guys, kita stream dulu kali ya soalnya udah gak tau apa mau di paling ntar aku coba cari google kali ntar kalau udah bagus lagi kita lanjut lagi gameplaynya, oke? Okay? kalau kalian kenal SISK ulang kasih tau siapa-siapa cepat -siapa. <tos> aduh <tos> terus disclaimer nih ya Apa, peringatan sekali lagi Kayak kaya teman image iku atau masih kecil ya jadi bukan kalau ada kesamaan fiksi itu hanya <tos> hanya ketidaksengajaan. sengajaan oke okay. bye thank you don't jangan lupa like, comment, subscribe dan baca ayat kursi ya terus tadi kalau ada lagu ini seringnya di skip aja sama jangan lupa sholat <laughs> Mas, iya iya benar sih emang benar benar ya, iya kan terus semua agama jangan lupa sholat ya terus Anak kalian kan tekan, <laughs> kalian kalian kalo bikin toilet wc sama ambilnya jangan jauh jauh Oke <laughs> tadi ya oke okay, bye, -bye. bye bye bye bye bye, -bye.